Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yolek Robianto, dari CV Mitra Usaha Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mendirikan CV atau Perseroan Komanditer secara mandiri. Baik, langsung kita mulai saja ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang uh, syarat dan persiapan yang harus kita siapkan, ya, uh, dokumen dan berbagai hal yang kita siapkan sebelum kita uh, ingin memberikan CV. Oke, okay. syaratnya sebenarnya mudah saja dan uh, ada di, uh, apa, ya, di, di dokumen yang kita miliki sehari-hari, ya. Yang pertama adalah uh, CV itu didirikan minimal oleh dua orang, ya, dimana satu orang berperan sebagai komanditernya dan satu orang lagi berperan sebagai aktif ya, atau sebagai pengelola CP-nya. Nah, dua orang tersebut masing-masing menyerahkan KTP, KK, dan NPWP. Ya, mungkin ada beberapa notaris yang cukup KTP dan NPWP saja, tapi ada beberapa juga yang membutuhkan dokumen pendukung kedua ya, makanya kita siapkan saja KTP, KK, dan NPWP kemudian yang kedua siapkan nama CV nya nama CV siapkan saja minimal tiga jadi e, maksudnya gimana biar nanti kalau ternyata ne, CV tersebut namanya sudah yang pakai kita bisa ganti oke okay? nah untuk nama CV sekarang karena ini ada peralihan ya dari e, apa namanya pengesahan di pendaftaran di pengadilan ke surat keterangan di Kemenkumham jadi nama CV ini seperti baru lagi. Jadi e, untuk sekarang ini masih bisa satu digit, nama masih bisa. Kalau nanti sudah tidak bisa, berarti nanti teman-teman jadi tiga digit. Berbeda dengan, er, sorry, jadi dua digit ya. Berbeda, berbeda dengan PT yang sekarang itu minimal sudah tiga digit namanya ya, sudah tiga kata. Misalnya kalau PT itu PT Sukses Abadi sejahtera gitu ya, mesti tiga kata. Sedangkan kalau CV masih bisa CV Abadi atau CV Abadi Jaya gitu dua kata itu masih bisa ya silahkan teman-teman uh, siapkan tiga nama saja sehingga nanti kalau sama nama yang satu sudah uh, apa namanya sudah dipakai kita bisa langsung ke nama berikutnya yang kedua adalah bidang usaha ya jadi kalau CV sekarang ya seperti sudah dijelaskan dalam video sebelumnya tentang uh, apa namanya kode KBLI untuk perusahaan. jadi kalau bidang usaha sekarang tidak bisa kita masukkan semuanya jadi kita bisa masukkan global nanti tinggal pilih mana yang mau kita jalankan tidak bisa jadi dari awal kita sudah menentukan CV ini mau bergerak ke bidang apa gitu ya Jadi eh, apa perizinan sekarang tuh seperti itu Nah itu dimasukkan eh, dalam akta langsung bidang usaha yang mau kita kerjakan apa Dalam bentuk kode KBLI Mengenai kode KBLI sudah kita buatkan di video sebelumnya Teman-teman bagi teman-teman yang belum eh, menyaksikan video tentang bagaimana cara mendapatkan kode KBLI Bisa eh, kita sertakan ya linknya di bawah deskripsi Silahkan teman-teman cek di deskripsi Oke itu yang ketiga Nah sekarang yang keempat yang keempatnya struktur jabatan ya seperti tadi ya kan minimal usah dua orang, lebih dari dua orang gimana boleh nggak boleh tiga orang boleh empat orang boleh lima orang boleh di sini siapkan struktur jabatannya. Yang ter terpenting adalah ada yang menjadi komanditer dan ada yang menjadi pengurus ya. Kalau misalnya pengurusnya lebih dari satu nanti mungkin jabatannya ada direktur utama, direktur wakil direktur gitu ya, e, seperti itu ya atau wakil direktur utama seperti itu. E, sedangkan nama jabatan lainnya seperti direktur keuangan, direktur. E, SDM dan sebagainya itu tidak dimasukkan dalam akta Atau manajer tidak dimasukkan dalam akta Itu bisa teman-teman masukkan nanti dalam struktur yang terpisah saja ya uh, Dalam struktur tersendiri di perusahaan Jadi uh, struktur T yang terpenting adalah Ada komanditer dan ada pengurus Oke okay. Kalau semuanya jadi pengurus mana Direktur-direktur dokter boleh nggak? Nggak boleh Kalau teman-teman pengen seperti itu Maka teman-teman tidak bikinnya jangan CP Tapi firma ya Jadi banyak sekali nih Kita yang bikin badan usaha Sebenarnya kita mau nih kerjasama sama teman kita nih Ya, sama teman kita, kita pengen dua-duanya kerja gitu ya. Itu sebenarnya kita harusnya tidak membuat PT, membuatnya firma. Tapi firma kan e, mungkin di Indonesia e, agak kurang familiar ya. Tapi sebenarnya di luar negeri itu kita buat firma hukum, firma dagang dan sebagainya itu e, biasa saja. Oke. Okay. Nah yang berikutnya e, struktur modal. Jadi CV sekarang tuh hampir sama seperti PT. Bedanya kalau PT itu ada ada ada saham sahamnya. Kalau kalau CV tidak. CV itu kan jadi uh, ini juga satu pengetahuan lagi buat teman-teman ya. Jadi CV itu bukan badan hukum, jadi itu badan usaha ya. Jadi uh, bedanya apa? Bedanya kalau badan usaha itu uh, modal pemilik dengan modal perusahaan itu terpisah, sedangkan kalau CV itu jadi satu ya. CV itu jadi satu. Jadi ini pribadi yang bergabung untuk menjalankan usaha ya. Tapi nah untuk CV yang hanya saja untuk CV yang sekarang modal itu disebutkan. Jadi dimasukkan ke dalam akta. Walaupun ada boleh juga sih tidak dimasukkan ya. Tapi e, nanti di perizinan akan ditanyakan modalnya berapa, pembagiannya seperti apa, seperti itu ya. Makanya dari awal e, beberapa notaris sudah memasukkan modal CV dan pembagiannya itu ke dalam akta. Jadi misalnya modalnya 50 juta, si A komanditernya 25 juta, si e, apa direkturnya 25 juta boleh nggak komanditarnya nol gitu misalnya gitu kan tidak boleh karena komanditarnya itu kan istilahnya cuma naruh modal jadi nggak mungkin nol ya jadi e, silahkan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh teman-teman sebelumnya baik yang keenam yang keenam alamat domisili gitu ya jadi silahkan siapkan alamat domisili karena nanti e, domisili ini yang jadi patokan untuk diinput notaris ke dalam e, SKT nya jadi domis nah mengenai domisili ini teman-teman bisa Uh, mungkin ada yang bertanya boleh nggak sih di rumah gitu ya prinsipnya sebenarnya ada beberapa bidang yang boleh di rumah seperti perdagangan itu tidak terlalu uh, apa namanya masih bisa kita lakukan di rumah ya namun beberapa bidang lain seperti industri, uh, pariwisata dan sebagainya itu tidak bisa menggunakan rumah dan sebenarnya juga teman-teman bisa uh, apa namanya memiliki dua tempat ya jadi misalnya pada satu pendirian domisilinya di rumah atau di tempat A tapi pada saat nanti ngurus perizinan di tempat lain itu juga boleh. Karena sekarang nanti kita uh, perizinan melalui OSS, itu nanti kita di perizinan, kita mengisi lagi uh, alamat tempat kita akan melakukan usaha. Jadi tidak harus di tempat pendirian ya. ya nah, jadi teman-teman uh, boleh saja misalnya pendirian di rumah dulu ya. Atau nanti rumahnya berencana akan dijadikan ruko misalnya itu boleh saja. Oke, nah mengenai bidang-bidang uh, usaha yang nanti apa yang uh, harus di rumah atau harus menggunakan rokok, IMB komersial dan sebagainya kita akan bahas di video berikutnya uh, baik yang terakhir adalah uh, ini data pemilik manfaat nah data pemilik manfaat baru ya jadi ini uh, patokannya berdasarkan perpres nomor 13 tahun 2018 ya tentang undang-undang pencucian uang jadi uh, Uh, di sini dipastikan bahwa CV ini benar-benar punya bapak ibu sekalian gitu ya bukan punya orang lain ya karena ada saja orang yang misalnya bikin CV sebenarnya itu uh, dia cuma dikasih pinjam namanya saja tapi sebenarnya pemiliknya orang lain ya digunakan untuk tender atau sebagainya makanya ada uh, notaris nanti di, biasanya diminta untuk memasukkan siapa pemilik manfaat dari CV ini oke okay, itu saja uh, kurang lebih ada tujuh ya syarat yang mesti teman-teman siapkan ya selanjutnya kalau teman-teman selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana tahapan pendiriannya oke untuk proses ya proses pendirian CV sampai bisa menjalankan usaha oke jadi yang pertama teman-teman tentu menghadap notaris dulu ya untuk membuat aktanya dan SKT nya ya jadi kalau SKT itu tanda namanya surat keterangan terdaftar. Kalau dulu kan akta notaris itu dibawa didaftarkan ke Pengadilan Negeri, namun sekarang itu ke Kemenkumham dan itu bisa dilakukan oleh notaris. Jadi dilakukan melalui kantor notaris. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot ke dua tempat ya. Oke, itu untuk akta, saya rasa eh, sudah bisa dipahami ya terus yang kedua setelah teman-teman punya akta teman-teman membuat NPWP ya karena sebelum ke perizinan kita harus ada NPWP dulu makanya tahap kedua kita ke NPWP e, apa membuat NPWP untuk CP nya ya nah, NPWP itu datang ke KPP Pratama terdekat sesuai dengan domisili biasanya sih per kecamatan atau per wilayah ya nanti teman-teman bisa cek saja di Google kecamatan teman-teman ini KPP-nya di mana yang dibawa apa aja biasanya itu yang dibawa itu KTP ya KTP PP pendiri nanti di sana isi formulir lalu fotokopi akta dan SKT-nya ya tadi SKT Menkumham nya dari CV-nya ada beberapa eh, apa namanya kantor pajak yang minta surat keterangan duplikasi atau surat keterangan menjalankan usaha kalau surat keterangan duplikasi berarti nanti teman-teman eh, minta ke kelurahan sampai kecamatan tapi beberapa tempat seperti kota Bandung itu tidak lagi minta domisili cuma nanti buat keterangan menjalankan usaha yang teman-teman tanda tangannya di atas materai dan di stempel perusahaan ya makanya yang keempat teman-teman bawa juga stempel basah karena formulir kalau untuk badan ya untuk perusahaan untuk badan itu formulirnya harus di stempel, menggunakan stempel perusahaan oke dan nanti bila dikuasakan membawa surat kuasa yang yang apa namanya yang dikuasakan tersebut ya tapi ada beberapa di seperti di Kabupaten Bandung itu tidak bisa dikuasakan jadi harus orang harus uh, nama yang ada di CV sendiri yang datang ya, salah satu boleh, komuniternya boleh, direkturnya boleh, itu datang tapi kalau misalnya di beberapa tempat yang masih boleh dikuasakan maka orang itu harus membawa surat kuasa itu aja 5 dokumen yang dibawa, oke okay, itu ya uh, ke kantor pajak untuk buat NPWP. setelah punya dua ini teman-teman baru bisa membuat perizinan, nah perizinan sekarang itu dilakukan online melalui web oss.go.id ya untuk mengenai bagaimana prosesnya nanti mungkin teman-teman uh, uh, mungkin kita akan bahas di video-video berikutnya ya uh, makanya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar nanti uh, kalau ada bidang-bidang lain yang kita bahas teman-teman tidak ketinggalan oke okay, nah uh, selahurus perizinan nanti teman-teman jadi perizinan itu ada yang langsung bisa selesai di OSS uh, dengan tanda misalnya seperti ini ya contohnya ya uh, sudah efektif gitu ya seperti ini maka itu uh, tandanya sudah bisa menjalankan usaha tapi kalau belum efektif seperti ini maka teman-teman harus memenuhi komitmen jadi ada dokumen yang harus teman-teman lengkapi kemana melengkapinya itu ke DPTSP tempat ya jadi teman-teman memenuhi komitmen ke dinas penama modal terpadu satu pintu ya di masing-masing kota tempat teman-teman uh, domisili CV teman-teman tersebut jadi seperti misalnya contohnya kalau jasa konstruksi itu kan dia harus menyerahkan SBU Serikat Badan Usaha setiap kalian gitu ya, atau industri ya, nanti harus ada AMDAL atau SPPL, itu harus serahkan ke sana. Oke, okay, nah berikutnya aja, kalau teman-teman juga minta mau, apa namanya, mau menggunakan bantuan atau jasa, kita juga bisa. Teman-teman, silakan kontak kita saja. Yang teman-teman tidak perlu khawatir adalah, ah, kalau pakai jasa dari apa namanya, dari mitra usaha ini, apakah, apakah biayanya lebih mahal gitu ya? Tidak, jadi kita itu eh, sudah melakukan kerjasama atau kontrak kerja dengan eh, notaris partner kita, jadi uh, biayanya itu sebenarnya teman-teman datang ke notaris langsung ataupun melalui kita itu biayanya sama saja. Jadi seperti itu ya. Yang kedua juga teman-teman hmm, juga di sini uh, bedanya bisa langsung konsultasi kalau dengan kita ya bisa langsung konsultasi baik melalui WA maupun melalui telepon Beda kalau ke, langsung ke kantor notaris kan teman-teman harus datang ya. Kalau ke sini teman-teman bisa bisa konsultasi dulu sesuai dengan bidang usaha teman-teman ya. Yang ketiga juga kalau ke kita teman-teman Uh, data teman-teman itu -teman bisa kita jemput jadi teman-teman tidak perlu repot-repot ke sana kemari nanti biar kita yang jemput datanya kita yang ambil tangan-tangan teman-teman uh, dan kita serahkan ke dinas-dinas terkait itu saja baik uh, itu saja uh, syarat dan tahapan uh, membuat CV uh, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video saya ini dan jangan lupa sekali lagi silakan like komen dan share ya silahkan kalau mau dikomen ada yang mau ditanyakan boleh ke kolom komen dan juga subscribe karena kita akan bahas lagi berbagai jenis bidang usaha lain dan perizinan di channel jasa legalitas bandung ini terima kasih banyak sukses terus buat anda semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh